Hendak memperbaiki hidupku Dan tidak akan berbuat dosa lagi Allah yang maha murah Ampunilah aku orang berdosa Amin Iya Bapa sumber segala kebaikan Terima kasih atas rahmat kehidupan yang ku terima Terima kasih atas harapan baru yang menyertai Saat ini aku bersyukur karena setiap hari engkau selalu menganugerahkan pengalaman-pengalaman baru dalam berumah tangga. Iya Bapak, telah sekian waktu aku berumah tangga, seirama jatuh bangunnya relasiku bersama pasangan hidupku. Tidak setiap hari keceriaan melintasi perkawinan kami, tak jarang pertengkaran juga menyelimutinya. Melalui semua itu, aku memetik pelajaran berharga tentang hakikat perkawinan, ada kalanya nada-nada cinta mengalun indah dalam perkawinanku, namun tak jarang pula suara-suara sumbang terasa memikatkan telinga hatiku. Ada kalanya kelembutan mewarnai perkawinanku, namun tak jarang pula ucapan menyakitkan terlontar menggores batinku. Inilah perkawinan yang telah kujalani selama sekian waktu. Iya Bapak, tak kuingkari kekecewaan datang, dan pergi semena-mena melukai hati. Tak jarang pula aku ingin beranjak dari rutinitas yang memenatkan jiwaku, namun tetap ku teguhkan hati karena ku pernah berikrar setia dalam untung dan malang di depan altarmu, ya Bapak. Iya Bapak, aku percaya segala kesulitan yang ku alami dalam perkawinanku sejatinya merupakan pembelajaran tersendiri bagiku untuk menjadi bijak dalam berpikir dan bertindak dan dewasa dalam menyikapi beragam cuaca kehidupan Ya Bapak, ku serahkan semua persoalan dalam perkawinanku dalam kerahimanmu ya Bapak kiranya engkau memulihkan luka di hatiku yang kualami sepanjang perkawinanku biarlah selalu ku sadari bahwa perkawinanku bukanlah dongeng yang memukau tetapi realita yang dihiasi oleh aneka warna Ya Bapak, berkatilah pasangan hidupku dan anak-anak kami dalam setiap langkah mereka, jangan biarkan langkah mereka tersesat oleh berbagai pesona duniawi Bapa, berkatilah aku agar bisa seiring seirama dengan pasangan hidupku, berikanlah kepadaku hati yang mudah memahami mereka apa adanya Semoga hari ini aku bisa mengasihi pasangan hidupku dan anak-anak yang kau percayakan kepada kami. Bapak, kumohon berkat atas likaliku perkawinanku, kiranya kasihmu yang tak berkesudahan mengalir di dalam hidupku, sehingga aku bisa terus mengasihi pasanganku dan anak-anak kami dalam situasi apapun. Sentuhlah hatiku agar bisa memahami mereka yang telah menyemarakkan perkawinanku. Ya Yesus, sertailah, berkatilah, dan lindungilah kami sepanjang hari ini. Berikanlah rahmat kesehatan, keselamatan, keberuntungan, dan kemakmuran pada hari ini. Demi Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu.